Cristiano Ronaldo, lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1985 di Madeira, Portugal. Orang-orang Eropa menyebut Madeira sebagai pulau dengan musim semi abadi. Meskipun berada di subtropis, saat musim semi tiba, Madeira menemukan keindahannya yang mengalahkan destinasi wisata Eropa lainnya. Iklim di Madeira cenderung tenang meskipun musim dingin tiba. Pulau itu berjarak 310 mil dari pantai Afrika dan 620 mil dari benua Eropa lahir dari pasangan Jose Ninis Aveiro dan Maria Dolores Santos Aveiro, Ronaldo lahir dari keluarga yang jauh dari kata sempurna. Hanyalah seorang tukang kebun di Portugal, anak dari Maria Dolores dos Santos Aveiro dan Jose Dinis Aveiro. Dia memiliki kakak laki-laki bernama Hugo dan dua kakak perempuan, Elma dan Liliana Catia. Liliana bekerja sebagai penyanyi dengan nama panggung Ronalda di Portugal. Diberi nama keduanya, Ronaldo, dipilih dari mantan Presiden AS Ronald Reagan, yang jadi aktor favorit ayahnya. Nenek buyutnya Isabel da Piedade berasal dari Cape Verde. Keluarganya penganut katolik taat dan hidup dalam kemiskinan, Ronaldo tidak punya mainan dan berbagi kamar dengan saudara-saudaranya. Pada usia 14 tahun, Ronaldo setuju dengan ibunya untuk fokus sepenuhnya pada sepak bola. Ronaldo memulai pendidikan sekolah dasarnya, di sekolah basic eye sekunder, ia Goncalves Zarko saat menimba ilmu di bangku sekolah, lalu tidak tertarik dengan bidang akademik, ia lebih suka berada di luar ruangan dan bermain bola, mengetahui bakat dan minat sama anak ayahnya saat itu mendaftarkan Ronaldo di sekolah sepak bola. Tepat di usia 8 tahun lalu mulai bermain untuk tim udahan Dorina, dia dijuluki sebagai bocah yang ambisius dan rapuh, karena sering menangis ketika timnya kalah pada usia 14 tahun, Ronaldo dikeluarkan dari sekolah setelah mendapat insiden dengan gurunya ketika itu, Ronaldo menganggap bahwa gurunya itu tidak menunjukkan sikap hormat dan mengejek Ronaldo yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola. Ronaldo berlatih keras dan ingin membuktikan pada gurunya bahwa ia bisa sukses dengan sepak bola. Namun setelah menjalani latihan yang terlalu berlebihan, Ronaldo sempat menderita penyakit yang serius, jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya, dan ia disarankan untuk menjalani operasi setelah menjalani perawatan intensif. Ronaldo akhirnya sembuh dan bisa menjalani aktivitas olahraganya dengan normal. Pada tahun 1995 Ronaldo bergabung dengan klub lokal nasional yang terletak di daerah tempat tinggalnya Madeira. Setelah dianggap sebagai bakat luar biasa, Ronaldo menjalani pelatihan selama tiga hari di angkasa Portugal Sporting Lisbon, yang kemudian buku tersebut tertarik untuk merekrutnya diberikan rekomendasi dari pelatih muda. Ronaldo berhasil masuk ke tim dan memulai debut pada 1997 setelah berhasil masuk ke tim utama, penampilannya semakin gemilang Ronaldo mengesankan banyak pihak tak terkecuali klub raksasa asal Inggris Manchester United. Saat Sporting Lisbon berhadapan dengan Manchester United tahun 2003 elektrofusion sangat terkesan dengan penampilan Ronaldo tanpa pikir panjang pergi langsung merekrut bocah ajaib tersebut di tahun yang sama di tahun pertamanya bersama Manchester United. Ronaldo sukses mencetak gol dan membawa unit memenangi laga final Piala FA selama berseragam Manchester United lalu menjelma menjadi pemain terbaik dunia dan berstatus sebagai ikon klub dalam 196 penampilannya. Bersama setan merah Ronaldo telah mengemas 84 gol dan sukses menyumbangkan 3 gelar premier, League 1 trofi Liga Champions Eropa hingga satu piala dunia antar klub, pemain terbaik dunia dengan segudang prestasi selalu menarik minat raksasa Spanyol Real Madrid. Di tahun 2009 dirinya diboyong El Real dan berstatus sebagai pemain termahal di dunia bersama klub asal kota Madrid, penampilannya jauh berkembang menjadi andalan tim di segala kompetisi dan sukses mencetak ratusan goal. Tak hanya itu deretan trofi bergengsi juga sukses ia sumbangkan untuk tim yang bermarkas di Santiago Bernabéu, di antaranya La Liga Copa, Del Rey Piala Super Spanyol, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa hingga trofi Piala Dunia. Selain itu Ronaldo juga sukses mengoleksi berbagai gelar individu yang paling mencolok tentunya gelar Ballon d'Or hanya sukses juga percaya saat berlaga, bersama tim nasional Portugal mengikuti beberapa turnamen Akbar Ronaldo akhirnya berhasil menyumbangkan trofi Piala Eropa Portugal, di tahun 2016, setelah sukses bersama El Real, Ronaldo mencari tantangan baru dengan gerbang ke Italia untuk bergabung bersama Juventus. Dinilai tak mampu bersinar Ronaldo justru sukses mencetak banyak gol dan mampu bersaing di jajaran top skor seria. Sempat menjalin asmara dengan model ternama asal Rusia akhirnya memadukasi dengan wanita seksi bernama Georgina Rodriguez, dikaruniai anak mereka hidup bahagia hingga saat ini. Kutipan untuk kita semua adalah, bahwa, kesuksesan berasal dari kemauan dan perjuangan tetap semangat salam olahraga.